sepuluh sembilan rupiah. mereka apa sih? kita sekarang farming terus farming farming terus sampai eksistensi kalian. Asing maju. You guys You Sama si Xbox Wah Dengan promosi Cantik Salsa jual WiFi disini, bukan tempat promosi. Sayang, guys, suami ini mau belajar Google Play Pro Liga Series. Bram, masih main Terus pun. Saya panggil orang om! Ya, tunggu, Hei memang. Kekuatan dari jalan. <laughs> Double girl Warna-warna tugas, say see you next time, your friend, Tani. Bye-bye Kakak tiga lonet, itu itu itu tuh empat jam tiga menit kan tuh saya wa wa kemarin di wa oh mm. boy yang berluka nggak mau nggak dapat capek I ah ah Bangsat loh gak bisa namanya Hiro udah yang malu emang kenapa ke kamar hari coba ke kamar hari ngaca di depan kaca kayaknya kacanya nya dia yang malu balik ke Hmm Dari esok untuk bintang-bintang di tadi, hargain dua tuh moji dukungnya yang lebih berarti, berarti, berarti, berarti. Hmm. <tuh> mana perikara perikara nih orang Banduh. ada minyak om, aduh om memiliki permulaan yang terus jangan terus terus kalau terus terus terus terus terus terus Aku mau live, "Kamu eh, eh, Kalau mau lebih, tapi bangunin, tapi kalau enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Oh ya, ya. ini ya, dong. Jadi sekolah sedang. Dari sekolah terbuka terus dari pendukung deh itu 35.000 kakak. Si pulsa setiap bulan jadi kayak tanya si aja. Terus tadi yang paling lariin sama Voi kan? Ya, nya ken kan? <tuh -tuh> Masuk bangun tuh yang lain Okay.